Oy, coy. Kenting juga aku ya? Siapa yang bilang? Tengok di kami ya. gimana nya kau? bukan aku yang mengidul siapa lagi, nah, te -tengah -tengah. Halo guys, Aku menang lupa, kamu membagi hidung. Musim di bagian kamu dibutuhkan. Mau bantuan jalan? Aduh, nilai kamu. Aku begini, bertamu di komentari tarianmu. Asal jalan, orang suara tidak jadi. Oras, oras, oras.